Otoran baru itu sudah buka, ayo kita piksa Bebek panggang Ayo kita buat bebek panggang Oleskan air gula secara merata ke atas bebek panggang Tambahkan beberapa kayu agar nyala api lebih besar Ayo kita mulai memanggang. Bebek panggang ini panas sekali. Ayo kita dinginkan dulu dengan kipas. Kulit bebek packing rasanya luar biasa. Gunakan pisau untuk mengiris kulitnya. Kita buat kulit lumpia bebek panggang Pertama-tama, taburkan pasta kedelai manis. Ambil lauk yang kamu suka. Mentimun, wortel, daun bawang. Gulung kulit lumpia Mentimun, lobak ungu, dan matslada. Selada Mana lagi yang kamu suka? Mentimun Wortel Bebek panggang guling ini sepertinya lezat sekali Sajikan ke para pelanggan Bebek panggang Bebek panggang adalah hidangan kerajaan di masa Tiongkok kuno Hidangan ini sudah menjadi hidangan terkenal di Beijing dan juga di seluruh dunia